Terupdate dan terhangat setukan Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun Kalian berada untuk mengawali Perjumpaan kita di malam hari ini Kita keunggian dan kegabat pertama Ada vitamin bahagia banget Yang kita dapatkan persahabat ya Dari IG-nya Rizky Bilar Memposting sebuah postingan Pemandangan yang sangat indah ya. Ini lokasinya Tepatnya di Cianjur sudah terjawab para sahabat ya, Rizky Bilar dan Tim tentunya saat ini sedang berada di Cianjur, tempat kelahirnya. di Desa si sahabat ya, luar biasa mudah-mudahan kita doakan yang terbaik untuk keluarga Lesla diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Pusingan tersebut juga terdiri kembali oleh hakun Lesla Lovatix, ada kalimat caption juga yang dituliskan. Menyatu dengan alam melepas penat di ibu kota yang suasananya semakin mencekam. Enjoy ya, kalian, energin Bilar, lesti kejora. Di kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan Cidukan spesial yang mana tentu membuktikan bahwa Rizky bilar dan lesti kejora tentunya berada di kota Cianjur. Para sahabat ya, terlihat tentunya vitamin kita dapatkan, persahabat ya, akhirnya kedua pasangan kapal terpenomenal akhirnya muncul persahabat ya kita mendapatkan cidukan vitamin bahagia Alhamdulillah mereka sehat persahabat ya doakan yang terbaik selalu untuk Lesti dan Rizky Bilat dalam postingan tersebut juga banyak komentar dan banyak respon dari para fans salah satunya dari akun Desi Kuswandari disitu mengatakan dalam kolom komentar imunku mendadak meningkat badanku mendadak segar bugar melihat postingan ini luar biasa persahabat ya, bahagia kita dapatkan Alhamdulillah kita mendapatkan tentunya cirukan vitamin yang membuat kita semakin bahagia selanjutnya juga kita lihat persahabat yang unggahan berikutnya kita lihat di sini kebersamaan tim dari Leslar luar biasa persahabat ya. pemandangan yang sungguh indah kita lihat dalam postingan tersebut kekeluargaan Terlihat dalam keluarga Leslar Leslie Bilar yang sangat menyatu persahabatnya Doakan yang terbaik selalu untuk keluarga Leslar Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Berikutnya kita lihat juga di unggahan Bang Moreno ini Persahabat ini luar biasa cute Yang mana Bang Moreno tentunya tanpa sengaja Mendorong teh Lisna sampai terjatuh Ini kelakuan dari keluarga Leslar Yang semakin gestrik persahabatnya Membuat kita ketawa bahagia dalam pusingan tersebut juga tentunya banyak sekali dibanjiri komentar hingga respon dari fans Salah satunya dari akun Leslar underscore history Mengatakan dalam kolom komentar Ya Tuhan, drama keluarga apalagi ini? Tentunya emang ada-ada aja tingkah laku Bang Eno bersama Teh Lisna dan Tim Selalu memberikan kejutan bahagia persahabatnya untuk kita semua Dalam pusingan tersebut juga tentunya komentar lain diberikan dari akun Instagram Ajuda Leslar mengatakan dalam kolom komentar ke kearifan lokal yang buat bahagia Ponom pastinya persahabat ya selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua Dalam tingkah laku yang sangat gesrek persahabat ya Itulah yang ada di dalam keluarga Leslar Berikutnya kita lihat juga ada unggahan dari gesnya Bang Adlin persahabat yang luar biasa nih kita dapatkan tentunya pemandangan yang sangat indah juga Sudah dipastikan mereka berada di Cianjur saat ini para sahabat ya Tentunya tepatnya di rumah Dede Lesti yang renovasi luar biasa Dalam pusingan tersebut juga ada kalimat caption yang dituliskan oleh akun Leslar History Di situ tertuliskan selagi kakak diem gak bikin GS lagi itu timnya juga diem Haha, kalau kakak udah bikin IGs, nah mulai timnya pada muncul. Kalau kakak udah bikin IGs itu udah mulai kode ke timnya Aman Jaya Luar biasa, para sahabat, sahabat ya. Memang kita tentunya menunggu langsung dari instruksi Lesti maupun Rizky Bilar. Selanjutnya kita lihat juga para sahabat di sini ada sebuah postingan. Tentunya kamera sudah berdiri untuk buat vlog terbaru. Di channel YouTube-nya Leslie maupun Bilar wasabat, ya, tapi kita lihat dalam tiang kamera tersebut ada tulisan Leslar Infotainment luar biasa persahabat ya. Kita mendapatkan kejutan spesial di situ sudah terbentuk tentunya tim Leslar Infotainment mudah-mudahan saja selalu jaya persahabat kita doakan yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut juga adalah dari post kembali oleh akun Leslie Binar Galeri Underscore. Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Apakah kalian melihat tulisan itu pemirsa? Pastinya sudah terpapang jelas. Di situ tertuliskan Leslar Infotainment. Persahabat ya, banyak sekali tanggapan hingga respon juga dalam postingan tersebut. Salah satunya dari akun Instagram FV Underscore 615 mengatakan, Bismillah Lenselar Entertainment semoga berkah Amin. Oh uh, persahabatnya doa selalu diberikan. Mudah-mudahan tentunya selalu Berikan kejutan bahagia untuk kita semua para fans. Selanjutnya kita lihat juga di guysnya Dede Lesti baru saja menginfokan untuk kita semua wajib nonton JWB babak kedua persahabatnya. Tentunya Dede Lesti selalu Mendukung dan mensupport karya-karya dari Rizky Bilar, kita juga wajib mendukung. Persahabatnya doakan yang selalu terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, persahabat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, serta dan vitamin bahagia malam hari ini. Tetap dengan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian, persahabat, pengen informasi tersebut, silahkan berkomentar. Buang mengucapkan terima kasih.